Islam Barawi ini ada di lingkungan uh, ter, apa namanya BNPT mungkin ya, atau Densus 88, ya, dan lain sebagainya, intinya dia nebeng di dalam kekuasaan, ya jadi bisa saja, dia mudah berbicara apa saja, dan akan diiyakan dengan media dan lain sebagainya, tapi kita sebagai seorang Islam tidak boleh diam dengan itu semuanya, kenapa? Karena kita punya acuan baik mereka punya media baik mereka punya sarana baik mereka punya wilayah akan tapi kita punya Alquran dan Sunnah yang tidak akan pernah mampu dirubah oleh siapapun saja ini itu kan e, sebenarnya tidak muncul ujuk-ujuk ya iya. tidak muncul pada hari ini secara historik kita punya sejarah panjang tentang takfiri hmm. takfiri ini pada pada awalnya memang menyasar orang yang seagama sesama Islam hmm. jadi Takfir ini, mengkafirkan orang lain ini sebenarnya memang pada zaman Nabi tidak ditemukan. Jadi bahkan Nabi melarang mengatakan kafir kepada orang-orang pemeluk non-Islam di Madinah yang berakar kepada agama samawan. Jelas. Jadi ini yang disampaikan oleh si Islah Bahrawi adalah penyesatan-penyesatan yang luar biasa masif. Misalkan ada netizen, oh Tabayun ini persoalan akidah, ini sebagai informasi kepada Anda. Anda bisa cek bagaimana kebenarannya, bagaimana faktanya. Dan misalkan ini didengar oleh si Islah Bahrawi. Islah Bahrawi kita terbuka juga. Kita ada nomor di sini, kita uh, identitas lengkap, alamat rumah lengkap. Semuanya tidak ada yang dikaburkan. Jadi jelas. Jadi tidak perlu. Oh, tawayun, tawayun. Ini persoalan akidah. Dan sebatas informasi yang harus Anda perhatikan. Dan Anda harus saring. Karena ini ketika menimpa terhadap diri Anda. Anda berada di... Kalangan atau lingkungan terjerumus kepada kekafiran Na'udzubillah Maka kehidupan Anda yang akan dipertaruhkan Na'udzubillah Pada kesempatan ini saya akan menjawab dan menindaklanjuti apa yang sudah dimintakan oleh netizen, sahabat, subscriber atau siapapun, kaum muslimin dimanapun berada Tentang adanya eksistensi dan apa yang menjadi sudut pandang dan juga menjadi latar belakang ungkapan Islah Barawi atau utudingan Islah Barawi terhadap adanya kata-kata kafir dan plesetan pelesetan itu tidak akan kita benarkan dan tetap kita akan counter sampai kapanpun saja dan dimanapun saja dia berada selama apa selama kita masih bisa berbicara insya Allah baik saya akan lanjut menyampaikan kepada Anda tentang videonya Islah Barawi tentang uh, definisi kafir sebagaimana berikut takfiri itu kan uh, sebenarnya tidak muncul ujuk-ujuk ya. Ya. tidak muncul pada hari ini secara historik kita punya sejarah panjang tentang takfiri ini hmm.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 walaupun masih ahlul kitab, itu pun tidak boleh? Tidak boleh. Okay. Nabi itu melekatkan kata kafir itu kepada Quresh. Hmm. Kafir Quresh, hmm. yang dari Mekkah. Karena yeah mereka penyembah politeisme. Hmm. Jadi mereka itu dianggap murtad, dianggap kusri karena memang tidak menyembah kepada Allah. Hmm. Mereka menyembahnya kepada Lata, Uzza, kepada berhala-berhala hmm. dan hmm. mereka menganggap Tuhan itu tidak satu. Kesimpulannya adalah menyampaikan bahwasanya orang kita jangan sedikit-sedikit mengkafirkan. Karena apa? Karena kafir itu dikatakan hanya kepada kafir Quraisy, selain itu tidak. Ke satu. Kemudian yang kedua kalau boleh saya tangkap yaitu uh, ketika kafir itu dilabelkan kepada orang yang tidak menyembah kepada Tuhan kalau sesama agama samawi eh, dia mengatakan samawat <laughs> eh, eh, dia apa namanya mengistilahkan adalah kafir itu yang tidak menyembah kepada Tuhan saja kalau misalkan Tuhan Trinitas misalkan dia menyekutukan Allah itu belum kafir kesimpulannya begitu jadi harus menyembah asnam, harus menyembah uh, apa namanya niron atau menyembah api atau menyembah selain Allah itu baru dikatakan kafir menurut Islam Barawi. Nah, sekarang saya merasa curiga secara pribadi bagaimana dia sebagai seorang uh, jaringan moderat ya. Jadi kalau boleh saya tebak moderat itu istilahnya Islam moderat itu adalah kloningan dari Islam liberal yang dikomandani oleh Siapa itu? Ulil Afsar adalah dan terus berkembang ketika dia tidak laku di masyarakat Kemudian kembali kepada Islam Multikulturalisme atau apapun namanya Nah sekarang menjadi jaringan moderat dan lain sebagainya Jadi intinya kurang lebih samalah tidak ada bedanya Sama-sama ingin mengaburkan ajaran-ajaran Islam dan ingin memplesetkan semuanya Sedikit demi sedikit dengan pola akal dan menawarkan juga memasarkan dengan rasionalitas itu adalah pola-pola yang dilakukan oleh orang-orang liberal. Baik, saya akan langsung kepada tema yang kita sampaikan tadi. Bahwa, dia telah mengingkari adanya Al-Quran tentang istilah-istilah kafir. Kemudian yang kedua, bahwa dia telah menampakkan kebodohannya tentang istilah-istilah kafir. Atau dia pura-pura bodoh, atau memang menutup nutupi Karena proyek atau apapun saja, bisa jadi seperti itu. Baik, saya akan jelaskan lebih detail. Saya dulu sempat sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Rocky Gerung tentang adanya hoax yang paling dahsyat itu adalah hoax yang dilakukan oleh kekuasaan karena tidak akan pernah terbantahkan dan karena dia memiliki medianya karena dia memiliki otoritasnya ketika mereka merasa terpojok langsung main ciduk dan main tangkap ini adalah uh, salah satu pernyataan dari uh, Rocky Gerung kalau boleh saya jabarkan semacam itu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 Baik mereka punya media, baik mereka punya sarana, baik mereka punya wilayah Akan tapi kita punya Al-Quran dan Sunnah yang tidak akan pernah mampu dirubah oleh siapapun saja Sampai kiamat, sampai kapanpun saja Itulah Al-Quran Allah yang menjaga, Allah tidak akan pernah diam dan Allah terus memelihara Al-Quran Tidak akan membiarkan siapapun merubah sedikit demi sedikit Misalkan dengan istilah-istilah kafir semacam ini Jadi apa kesimpulannya? dari tujuan kenapa harus mengotak-atik kafir. Jadi begini, Islam liberal itu bagaimana caranya mereka mengajak berpikir, mengajak bermain akal, mengajak bahkan pada bahasa kasarnya kalau boleh saya sampaikan yaitu menuhankan akal pada akhirnya. Jadi ketika ada sesuatu syariat yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya namun dia tidak sepakat dengan itu semuanya, bertentangan dengan akalnya, dia tolak. Nah, Penolakan terhadap nas, hadis, dan syariat itu masuk kategori menutup hati dengan kata bahasa Arabnya yaitu kufur. Menutup hatinya daripada syariat. Saya akan pertanggungjawabkan dari apa yang saya sampaikan dalam kesempatan ini yaitu kafaru <tong> rojulu itu bermakna lam yu'min bil wahdaniyati, kemudian awi nubuwati, kemudian awi syariati, kemudian au satihima. Jadi orang yang dikatakan kufur itu dia tidak beriman lagi atau menolak dengan akalnya dengan apapun saja terhadap wahdaniyahnya Allah kemudian menolak juga terhadap kenabian Nabi Muhammad SAW menolak apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW sama saja dengan menolak kenabian Nabi Muhammad SAW dan yang ketiga juga menolak terhadap syariah misalkan contoh salat yang sudah jelas-jelas wajib itu dikatakan tidak wajib bisa jadi diganti dengan apa misalkan contoh nah ini sudah keluar dan masuk dalam kata-kata atau kategori kufur nah ini yang diplesetkan jadi ketika orang-orang liberal itu menyampaikan kepada publik menanamkan opini tersebut sehingga masuk kepada engkernya kepada uh, alam bawah sadar umat pada umumnya jadi mereka akan membuat satu apa uh, langkah-langkah yang mudah mengkafirkan orang-orang tanpa membawa nama-nama kafir artinya kata-kata kafir akan dihindari dan kata-kata kafir ketika sudah dihapus maka mereka akan bebas menerjemahkan agama dengan seenak perutnya sendiri kemudian dia akan memanfaatkan agama sesuai dengan kepentingannya sendiri kekuasaannya sendiri, wilayahnya sendiri dan uh, otoritas uh, nafsunya sendiri nah ini tujuan daripada Islam liberal jadi yang pertama dipangkas dulu kata-kata kafir jangan pernah ada deh karena ini bisa menutup jalannya mereka untuk bergerak lebih leluasa, jadi bagi orang Islam-Islam liberal semacam hadiah jelas ya yang saya maksud jadi kata-kata kafir kemudian dipelesetkan oleh Islam Bahrawi enggak ada kata kafir kecuali itu dikhususkan kepada kafir Quraisy, yang mana itu sudah tidak ada sampai detik ini artinya secara tidak langsung kafir itu sudah dihapus kemudian kata kafir itu tidak ada kecuali kepada selain yang menyembah Allah jadi di sini kita hidup bersama Nasrani, Yahudi, dan lain-lain uh, yang menyekutukan Allah dalam uh, Tauhid kita. Itu tidak boleh dikatakan kafir. Sehingga apa? Sehingga dia akan dengan leluasa bergentayangan dan meracuni akidah-akidah uh, umat dengan pikiran-pikirannya. Itu adalah uh, gerakan orang-orang liberal. Jelas bisa ditangkap. Jadi, kalau boleh saya tegaskan lagi, ini adalah kebodohan yang luar biasa, dipoles luar biasa, atau dia memang sengaja untuk bagaimana dia mengupayakan strategi-strategi, langkah-langkahnya memuluskan, yaitu serangan daripada eksistensi Islam liberal di sekitarnya yang dia pimpin. Bisa jadi seperti itu. Kalau boleh saya akan menyampaikan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi betul-betul kafir, betul-betul kufur orang yang mengatakan Allah itu Trinitas, satu di dalam tiga atau tiga di dalam satu dan apapun namanya, intinya wa min ilahin Jadi kalau tidak mengatakan Allah itu satu, ya sudah itu kafir. Dan di sini dijelaskan redaksinya menggunakan kode kafaro. Jadi kalau misalkan kita menggunakan kode yakfuru itu bisa jadi bermakna kadang-kadang, bisa iya, bisa tidak, ditafsir dulu, atau diperinci dulu. Tapi ini Allah menggunakan redaksinya Qadda Kafaro, ketika Qadda masuk kepada Fi'il Madi, itu sudah menjelaskan bahwa itu betul-betul terjadi. Kalau misalkan masuk kepada uh, Fi'il Madari, Yakfuru misalkan, itu bisa jadi kadang-kadang kafir, kadang-kadang tidak. Ini tidak ada kemungkinan bahwa ketika orang yang syirik kepada Allah, meskipun bertuhan kepada Allah, tapi mensyirikannya pada Tuhan, Uh, ini anak ibu dan lain sebagainya. Ini dalam kategori kita sudah masuk kafir kata Allah subhanahu wa taala. Jadi apakah ini masih mau dipungkiri, mau dipreteli, mau dipleset-plesetin lagi? Tidak mungkin kan? Dan lebih jauh dari itu sebagai tambahan apa yang disampaikan oleh Allah subhanahu wa taala. Wa illam yantahu ama kafaru minhum alim. Jadi kalau misalkan sudah diikatkan semacam ini, lalu masih saja kufur kepada Allah, lalu masih saja musyrik kepada Allah, maka apa kata Allah? Mereka akan merasakan siksa yang pedih kelak di akhirat. Nah, Allah. Jadi kalau misalkan ini disampaikan, bisa jadi kalau misalkan ini bukan Al-Quran, bisa jadi ini dikatakan oh ini radikal dikit dikit menghakimi oh dikit dikit yang tahu itu cuman Allah ini sudah kata Allah dalam Al-Quran, bahwa mereka yang syirik mereka yang kufur mereka akan mendapatkan siksa yang pedih kelak di akhirat kata Allah subhanahu wa taala sekali kata Allah jelas jadi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 jadi tidak perlu oh, tawayun, tawayun. ini persoalan akidah dan sebatas informasi yang harus anda perhatikan dan anda harus saring karena ini ketika menimpa terhadap diri anda anda berada di kalangan atau lingkungan terjerumus kepada kekafiran maka kehidupan anda yang akan dipertaruhkan summa, ini semuanya sepakat mufassirin semuanya sepakat tidak ada yang menafsirkan kata-kata kafir dengan kata-kata kafir itu khusus khurais atau kafir itu hanya yang mengatakan menyembah berhala atau menyembah api atau lain sebagainya kalau misalkan ada Allah di dalam dirinya, artinya uh, agama samawi, Yahudi, Nasrani, dan sebagainya, itu bukan kafir, nggak ada dari misalkan tafsir Jalalain Imam Jalaluddin menyampaikan tidak seperti itu tafsirannya jelas lengkap sama dengan apa yang kita sampaikan dari tadi kemudian tafsir Muyasar juga di Saudi Arabia tafsir Al-Muqtasur juga se sempat menyampaikan seperti itu dan menjelaskan lebih detail lagi tentang adanya kekufuran yaitu definisinya adalah siapa yang menyampaikan syirik atau menyekutukan Allah sudah kafir Kemudian tafsir Al-Wajiz dan banyak lain sebagainya Ibnu Katsir imamnya uh, tafsir Ibnu Katsir Al-Qurtubi dan lain sebagainya semuanya sepakat. Lalu tiba-tiba ada istilah Baharawi yang nggak jelas kemudian sekolah belajar Islamnya ke Amerika menafsiri berbeda dari para ulama-ulama yang sudah jelas, sudah masyhur. <ketel> Ini kan lucuan yang luar biasa dipertontonkan Masya Allah Jadi kita sampaikan kepada anda semuanya Bagaimana kita menjelaskan secara detail Supaya kita terselamatkan dari penyesatan-penyesatan Yang dilakukan oleh orang-orang kelompok-kelompok Islam liberal semacam ini Jadi sebenarnya begini deh Sebenarnya begini Tidak ribet dan simpel saja Jadi kalau misalkan ada orang yang sudah bertandang kepada kekuasaan Semuanya akan dirubah dengan uh, kepentingannya sendiri Misalkan contoh tidak ada istilah koruptor menurut mereka yaitu koruptor hanya mereka yang merampok uang rakyat kemudian tidak mau membagi-bagikannya kepada sesama pejabat misalkan itu koruptor kalau misalkan mau bagi-bagi misalkan kayak misalkan Harun Masiko umpamanya itu bisa nggak ada, <guruh> ada masalah hilang nggak ketemu bukan nggak ada masalah hilang nggak ketemu jadi tidak dihukum aman luar biasa karena mungkin, mungkin Harun Masiku bagi-bagi itu masuk dalam kategori non-koruptor, bukan koruptor. Jadi koruptor itu mereka yang akan dijadikan tumbal, merampok uangnya rakyat, kemudian tidak mau bagi-bagi duit, nah itu koruptor. Bisa jadi seperti itu. Kemudian misalkan lagi, kata-kata kafir, kafir itu adalah mereka yang tidak mau mendukung kekuasaan mereka. Wah, ini juga menjadi istilah tersendiri bagi mereka. Kata kafir itu siapapun yang mengangkat nama agama, kemudian menyampaikan fatwa, dan tidak mendukung kepada eksistensi dan kedudukan atau kekuasaan mereka. Itu kafir katanya. Masya Allah, luar biasa. Kemudian yang ketiga misalkan contoh nih, teror. Teroris itu bagi mereka adalah mereka yang tidak mau mendukung sekali lagi, atau siapapun yang membahayakan, atau Mengancam kedudukan dan kekuasaan yang dimiliki oleh mereka Ini teroris menurut mereka Jadi bukan teroris itu membahayakan sesama manusia Tidak Kemudian teroris kemudian dianggapnya karena Apa namanya mengancam adanya kedaulatan Bukan itu Tapi teroris bagi mereka Orang yang mempunyai kekuasaan adalah Teroris adalah hal yang menakutkan bagi mereka Dan merasa terancam kedudukannya Dan mereka merasa takut dengan kehadirannya, bisa jadi kekuasaannya akan lepas dan copot dari genggamannya. Itulah teroris hakikatnya bagi mereka pemangku-pemangku kekuasaan. Pada kesempatan ini kita akan menyampaikan kepada Anda semuanya bahwa ayo betul-betul kita jernih di dalam berpikir Anda yang umat Islam misalkan hari ini sudah mulai viral, mulai rame tentang adanya politik identitas agama. Enggak masalah. Jadi identitas kita itu penting. Kalau misalkan kita Islam ya sudah sampaikan kita Islam. Orang Islam memilih kemungkinan untuk pemimpinnya yaitu yang Islam, kemudian kemungkinan pemimpinnya itu yang adil, kemungkinan pemimpinnya yang sesuai syariat. Itu adalah politik identitas, karena saya Islam, identitas Islam. Yang tidak bisa kita benarkan adalah, yang memilukan dan memahlukan itu adalah politik identitas. Ketika dia tidak mendapatkan uh, dukungan, dia harus dengan berbagai macam cara, pakai jilbab asalnya tidak pakai jilbab, kemudian dia tidak mau menanam bersama rakyat kecil lalu dia kemudian tiba-tiba berfoto selfie-selfie nanam padi misalkan dengan, dengan rakyat kecil atau misalkan dia bukan Islam tiba-tiba ketika mau pemilu dia pakai surban masuk ke masjid, bersolawat, dan lain sebagainya. Itu namanya politik identitas. Jadi, identitas, dijadikan politik identitas palsu yang dibuat-buat, kemudian dimanfaatkan untuk meraup kekuasaan dan keuntungan semata dan menyengsarakan seng, rakyat. Masya Allah, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.